What? Oh god oh Dabut oh. oh. satu Dabut tiga Seget banget Sankit loh hey, what's up mabro Halo semuanya Jadi kali ini mabro Ocha bakal bergacet ya walaupun Ocha agak sedikit telat gacanya tapi ya nggak apa-apa mampu karena Ocha tidak akan lupa untuk mengkoleksi senjata-senjata terbaru yang ada di CODM ya kan? Uh, si derhai mantep sih, oke okay, karakternya the director. Uh, ini ini tuh kayak Endman kalau kalian tahu ya ini kayak Endman, cuman ini versi kecilnya, nah. okay. ya dan ada Kung Fu dance, anjir. Uh, tuh Ojo masih mesti bagi karakter skin legendaris dari Sophia mah bro yang gocy gaca kemarin. Tuh wow, ada clown. Ada paro, kenapa ada paro? Kenapa nggak set lain gitu? Ini eh, mobil keren sih, Mas. Dan satisfying sih. Uh, wow, walaupun Nojo udah ada antelop legendarinya tapi itu bagus. Ini keren juga. Wah. mau nonton dulu mah, Bro. Trailernya. Kita, tonton Wow Oke okay. Executive trial let's go ma, bro Kita langsung gacha aja skin legend dari ini ya Jangan lama-lama Sebelum kita gacha, langkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing mulai mabro Oke okay, langsung aja mau dari 30cp akan kau mendapatkan dari first spin Ayo lah di first spin lah. Kenapa nggak dapatnya men? Uh, kenapa sih? Dapat full skip. Gas terus dah pokoknya Hmm. Cluster granite. Ah, kau caknya mau skip aja uh, oke. Okay. Kalau di skip ini kayak kurang hoki mah bro. Jadi aku balikin lagi. Ayo. Uh. Karena teori hoci seperti ini, kalau misalnya udah di skip-skip ga hoki ya, Kita balikin lagi, dan ternyata ini lumayan hoki nih Langsung dapet karakternya loh ya Ini belum hampir terakhir spin ya Ini masih ya agak pertengahan lama bro Masih awal-awal bisa dibilang karena CP nya tidak dikeluarkan banyak-banyak dapet The Director, tapi walaupun skin tidak skin tidak apa-apa Ini termasuk hoki Oke okay, lanjut 800 CP, ah 1.300 ayolah gua nggak butuh semuanya ya, butuhnya emot sama senjatanya aja, Telok. Kenapa bisa, kenapa bisa? Aiyolah, hmm. kungfu dansa, kau taruh di mana ma ya? Oke lanjut lagi 2800 CP, please please jangan kasih paro langsung aja daerahnya, kira-kira bisa nggak? Ah sayang banget malu, sekali. Tapi udah nggak apa-apa ya, 3900 CP dan last piece. ini udah kita mendapatkan daerah terbaru. Wow, ini udah skin daerah berapa ya? Udah lumayan banyak lah daerah Bro ya. Kil, yuk langsung aja mau Bro, catur lotatnya dan setelah itu kita langsung aja main keren. Let's go. Murkall yang gimana ini, Wahyu? Wahyu udah catur ya. Dan kalian lihat, dire para peres sih enggak nggak wah wah amat ma Bro ya. Mungkin aja pengisap Tapi ya bagus sih karena dia juga termasuk skin ethic ma Bro. Oke, okay, yuk langsung saja. uca ingin ke rank catch. Oke, let's go, maghrib kita gas aja. Bear ya yes, gini epic sini. Oke, hey, oke, oke, jangan lupa diinjak. halo let's go ma bro Kita coba balik lagi ke tempat asal oce tadi sakit loh ini lo jadi anjing loh efeknya mantap ya ma bro ya kalian lihat deh ya? dah GG bro wow. apa hp tuh Kay kayak satu hit saja hmm. mantap jiwa ampun nocah mati maaf bro tiba-tiba di depan nocah ya sakit sakit sakit sakit sakit tapi cuma satu yang menunjuk weh shotgun yang nginjek pak ngepron pula eh hey bro masukin bro setiap satu setiap bertiga sakit banget kalau so, mereka sudah mau setup mah bro setup gak mereka ya ini ada nih harus santai tetap santai dulu woi kita disini lagi out. mau bros mana musuhnya banget coy bomnya halo dapat lagi satu sini ada Oh tidak ada maaf, bro kosong mati lagi kita berlindung di dalam smoke ya. Ini kalau ada smoke gini enak nih. Ah, shotgun, shotgun. Masih lain kali mau bershotgun nih ya. Halo. halo Wow ada, ada macan mana musuhnya mau mabroh apakah air akan muncul gimana musuhnya nice ya yeah, bawah langsung aja wah ngeselin kali mabroh kita harus setup ini ya ULTI OCA harus puterin deh aduh ada api ada api Ya iya yah kok gak ketembak ya ulti OCA aduh bong-bong ulti tuh OCA tuh sayang banget mah bro dan kita kalah di poin ini ya. oh. Hmm. mantik kau sini ada orang ini harusnya ah dia tidak menengok rupanya lah. mantap mana musuhnya Jadi lewat mah bro yah di bau baru dapet satu tuh barusan Seneng banget Perlu sudah menjadi support player support sejati loh. Perlu coba sudah menjadi player support sejati mah Bro. Dapat satu dan mati lagi. Tidak tidak tidak tidak. Dah sakit sekali Bro. Apa satu? Kita dulu perlu, bro. Anjay, menang! Ayo ya, yeah. <gak>, gak berani maju. Nice! Oke, okay, bro. Langsung saja, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, tapi tidak apa apa Oh, pada diam. <laughs> Kalian lihat lah. Oke. Okay. Oke, okay, mantap. Mantap juga ternyata ya. Woi, ngalek. Aduh, jangan apa ngalek Woi! pokoknya dia ocah ada tembak wah um, kalian sih harus iya, ngeliat ngeliat ya ngelek, bro weh ngeliat <tuk> kita, we, we, we, jangan mati please jangan mati ya Allah ya Allah please don't die wah gak ngerti ocah ya Allah mabroh gak tau sih bismillah aja lah ya hah <tuk> ngeliat -like like ya Aduh mah bro. Keucher saya cekin ternyata OC dulu. Oke mah bro. 150 ping. Secara Pocah bisa memenangkan match ini. Ah, elah. begini ya, awal <laughs> ikhlasin aja mah bro 150 ping loh 170 180 195 dan rollback Jadi, bodoh lah ini kereta bodoh ada 2 3 eh, bodoh, bodoh. bodoh bodoh lah ini Oh, Oke, okay. mantap sekali mah bro. Uh, dia kena termite mah gue. Jadi sama-sama ngecil tuh. Temen kita pakai peluru yang ada termite. Oke, okay. oca akan mencoba membuat tim Ocha menang ya. Mana mestinya nih? Halo, Bang. Oh. Mati, mati. Mana terakhir nih? Wah. Abang, abang, A ah. aduh, nge-lag itu maubro barusan lihat kan kalian tadi lihat kan, wah, Oce oh, sebenarnya kesel sekali maubro tapi cuma nantu tuh, ini aja nglek, Mati ya teman Oce nih, wah, last man standing, tinggal si jeng jeng ini maubro, uh, patah patah, bantu doa saja bang. Oh, lambat. <laughs> <laughs> Dia kesel not Hei. Jangan marah-marah lah, Bang. Ngelik, Bro. Ah. Asik banget bikin main. kenapa ya, Mabru ya? Aku pusing, Mabru. Kira-kira, kenapa nih? Hmm. Seperti tadi, cuma bisa bantu doa, ya. Lagi, wow, wow, wadah Wah, tiba-tiba rata, men. Kita menang. Nih. Juga, ini gue berisik. Ini orangnya ngobrol gimana ya? Kalian tahu nggak pada di mana? Barusan keren sih. Anak-anak lucu gitu. Eh, <tuk> ah, barusan ini juga Stemper lucu nih, mah, Bro. <tuk> <tuk> <tuk> ya, lu capek bener main yang nge lag -nge, -nge, -nge, nge gini ya. Bisa menang enggak nih? Kenapa deh? Tuh. kalian melihat Ocha yang sedang mengelek, ya lihatlah Ocha ini, kita pakai cheat nih, ya kita cari musuh, oke? Nah, di sini pasti ada orang nih Bro, jadi kita pakai teori teori main ngelek ngelek kita tembak, nah kalau dia mati nih lama-lama nih, ya. Elodie. Emangnya mau kita info aja? Ah, ya lah, sudah tidak bisa diharapkan, mah bro. Aaaaaah. Ya, oke, okay, mah bro, menurut kalian gimana nih? Dera. kenapa banyak banget senjata Dera yang diperbanyak menurut oca tuh skin-skin yang meta kayak switchblade saat ini ya yang bener-bener yang lagi super-super meta mablu itu banyakin skinnya ya biar banyak yang beli cowo Gimana gimana toyo harus ikutin meta Dera ini ya bukannya gak meta cuman menurut oca dia masih dikalahkan lah sama air-air contohnya peacekeeper ya Ya, masih ada yang kurang. Walaupun ya Rai ini sakit sih menurut Oca bro Ya udah kayak gitu aja untuk video kali ini. Mabar makasih banget udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe serta aktifin loncengnya Mabr ya. Mabru. Terus kalian kalau mau beli aku COD ya masuk aja follow Instagram kita jubelin ya mabru. Jangan lupa. Dadah semuanya. yaudah Dadah semuanya. See you next.